Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin wal akhiratul illa 'alal al dzalimin Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursale'in Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Maqadha qalallahu ta'ala fi kitabihi l-karim Subhanalladhi asraw bi masjidil masjidil masjidil min ayatina Innahu basir para alim, para kiai, sesepuh, bini sepuh, binanggung, panjirganipun, bapak kiai mustajib, bapak kiai zainuddin, bapak kiai Patel Karim, bapak kiai muhammad bufron, bapak kiai mansur zaid, dalam studio para kiai, ingkang tansah kalau melihat Bapak-bapak pejabat pemerintah, jajaran Forkopimcam, bapak kepala desa adalah Steyo perangkatipun pun ingkang Kauhlo hormati keluarga besar masjid Nurul Ummah Steyo Ustad Ustadah. yang akan tansah kaulah meliyakkan datang studio Bapak Ibu Wali Santri Wali Murid yang akan kaulah Bapak Ibu hadirin hadirat sederhana yang akan dihormatan lagi adik, -adik. santri-santri Majelis Taklim Nurul Umah Setuju dengan Kaulah Trisnani Puji syukur dan tengah dalam Allah Subhanahu wa ta'ala Kesempatan siang menikah Kaulah wakit Sarang panjir dengan Setuju Direakan Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. sallam Ugi khutmil Qur'an Dengan Ibu-ibu panggilan kulaban jeningan kita kata Keberkahan amin Allahumma amin. Salawat salam kita tetap kau ju akan, Dan junjungan kita Nabi akum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkatan sah kita Antu-antu syafaati pun Minjang wa dening yaumil qiyamah Amin Allahumma Bapak ibu rawuh sedoyo ingkang tansahkawlo mulia agen Kenikmatan ingkang agen sangat dipun paling agen Datang guloh Panjenengan sedoyo Kesempatan siang menikah Allah Paring kenikmatan arupi hidayah Arupi pitedah Guloh Panjenengan sedoyo Si yang menikah hadir woden imajlis pengaosan menikah atau setunggalipun tondo pilih gulopanjenengan menikah tipun parigi hidayah saking Allah subhanahu botan sedoyotian kalian gusti Allah Siang menikau tiparingi hidayah, keranten, panjenengan, rawuh nengsing, urat teko yake, hina wetet, sing teko, kelemangkat ngaji luhur nang kursi, kawe cabiden, jam songo, engcut jadi dayah, milo. Tapi pun masyhdiillahu fahu al-muhtad, wong iku neng mesti diparingi hidayah karo gusti Allah. Mugo mugo ditutuh kemer sing bener kalian. Allah amin allah ma. Amin. Nilo wong untuk hidayah, niku wong sing gati pilihan gusti. Mending kang tengah pulau niki panjenengan-panjenengan niki wong wong pilihan gusti alhamdulillah ya wajah pilihan yang ngeten iki Pak ono sing guyang-guyu orang sing merengut lah ya ono sing menang. wae ta turu ya. jadi panjang Allah lagi milih milih ning pindah turu ya. yo hidayah nah Allah paring hidayah dateng kula panjenengan sedaya. Sakmenten katai tiyang niku mboten sami, Pak. Panjenengane mut-mutnya Mbak Pi, Mbak. Iki ana acara Isra Mi'raj kaya ngaten jenengan duwe kretek kepengin mangkat melu ngaji kawit kapan topi. Wis ana sing arep parep seminggu. Ana sing mau bengi Ono sing tekak mau isu jam sawi durung kepingin mangkat nih nger- nger- nger- nger- ya nger- nger- nger- nger- nger- nger- kira nger- nger- nger- nger- nger- nger- nger- nger- nger- kira kira nger- kira-kira nger- nger- nger- nger- nger- nger- nger- nger- Mila Allah niku kadang paring hidayah niku badam setiga kadang ono wong tiga hidayah saiki ono sini tiga hidayah sesu. Hidayah sing ditemprake gus ya Allah datang kulo panjenengan gih buat nusami Sami Sambilnya kayak wong mangkat ngadzini kiki kadang ono sing mau mangkete lu rombongan bareng bareng karut tangga wong limo wong papa, mus mangkete bareng ketok toko itu hidayah itu podo tekan ke ini gue nungguin rapet jejer, orang singar, orang sing di pinggir, orang sing nanggur diin, padahal mangkete bareng. Milo hidayah niku ya sing di templat ke karung Allah niku beda-beda. coro lampu ibadat bido beda pak, orang sing satu sebuat, orang sing seker masing limang pak, satu-satu itu potongan ini harus mengangkatnya gasing dewi, luguin ngarep dewi, mang ngaji meren senajan nggak paham, ini saya limang buat tiga mesti luguin gula sing nyelmpit nyelmpit kira-kira rapat tekan kita uang, mang saring ngaji mulai selonjor, deklar, deklu, wes lagi sombelay melainya kau bantah usur kek ya sak modal nih, <tuh> niku hitam. Bilang jualan saya pulau panjenengan niku ngerasak. Kadang niku panjenengan niku derek ngawes. Dia pun uang salah masuk kita udah pengajian isrok mikrot manggal, bukono kataman manggal, niku kataman nang kono nang ini recepan uko mulut dah. Kulauan panjangnya, su, kadang ini ku ngerausakan kata, pika untuk ngilmu, kadang sing nisa nyantol, ini ku rambatan sedoyok, gini betul. Sekadang yang diwantok, gitu pak? Cuma saya, bu, kalau tak. Niku sing jenengannya, Gus si Allah, dia buka. Akhirnya ngilmu, kebeten dengan kulauan niku terus akhiri pulauan panjangnya, parihi, mana manahi terus gelem lah kalau tak kerja dengan itu lah ya kawin ciri mesti nulis kerumuh, anjing Nabi bikin biang duwe, wiritan duwe, nopo, pakulinan, ngelampai siam senin kemis. nanti miring nopo? wes kawin ciri jangan mesin ngerti, sunah coyok anjing Nabi bikin poso senin habis bola balik rumpu, ya habis paham ini cok langkoli betul jaringan ya? cok langkoli betul ya. jadi yang ngerti ini, jangan teka kini ngilmu ini minta meriki ngilmu minta akan orang yang iso tekan dirunia, di dunia adil orang yang iso jadi ngamak ini lho minta kesempatan siang menikah panjenengan dengan sudah dirawahakan saat perlu paling doa datang santri-santri lare-lare putra putri panjenengan sedaya enggang somo ngaos muki-muki ilmu nipun paling ilmu enggang manfaat berkah. amin Allah soalnya ilmu ini niku wis duwe neng orang manfaat di dalam ini kau niku pak yo ngerti pasosan kemiskin kau yosurna nih orang lagi Recep, itu mulai sing mulai, mulai ngapain, ya e, rakyat itu sedino-rondino posok. Menanggapain apa jernyataan? <tuk> Alhamdulillah. Alhamdulillah. durung yang guru ya sisup. Rapam. Sisup, raisup, sisup. Eh. Ini yang doa tekan akhirat Ini tekan akhir kok belas orang rakyat ini posok sedino-rondino. Ya nunggu mau ini yang kenceng buka -buka, ketemu recep sing ngaruk. Ngomong-ngomong apa? Tapi ini pentingi pun, Pulau Panjenengan sedaya mangertosi pilih ngilmu kagum Pulau Panjenengan menikah butuh kekuatan. Nyuwon datang Allah Subhanahu wa Ta'ala, muka-muka ngilmu sing manfaat, lan berkai kagum Pulau Panjenengan sedaya amin, Allahumma. Putra-putri Panjenengan sedaya semua dere akan ngawas Quran, niki hatami Quran. Quran menikah Dawi pun gusti Allah. Quran telung puluh juz engkang jenengan kagungan Quran itu Kagungan apa beda? Engkang jenengan Sedaya semua kagungan Quran telung puluh juz. Nek dua ini macamnya apa? Boleh dibuka gadah, buat orang. Nek gadae gada boleh yakin. Nek dibuka untuk orang kira ngerti. Malah kadang saya ikut ngingkesing salta ini Arab Romadon biasa Quran yang kan dikali dosa cus ini ku dawek usia Allah dawek usia Allah langsung ini ku kalam umroh bila orang ngocok Quran ini ku paham orang paham arti ini gelom moco luis gajah orang isa moco ngeromok ke luis gajah Quran lah putra putri panjenengan ini kok katam kok katam Quran katam maos dawu dawibun Allah Subhanahu Kula yakin putra putri panjenengan ngawas Quran mesti pikat untuk berkai akhirnya bocah niku tambah dino tambah sayt tambah sayamin allah ma Nikeng kita sudahya subur pilih Quran bisa menghiasi diri Akhiripun tiang singgile moncom quran ikuti kanto bergaya Putra putri panjeningan sedaya Sampun soamwa hatam quran menikok Tentu Kanti wawasan wawasan al quran Kulau panjenengan sedaya ngajeng ngajeng pun anak anak Duhini akhlak Duhini budi pakerti ingkang sae dan itu selalu ingin sholih lang sholih amin Allah ma amin mulai nilai katakan Quran kayu ngedeniki putra putri orang itu dimengke kudu didorong ayo diwocok kalau kamu nilai katakan Quran ini saat pun betul ngawas Quran ini betul bener ini umpamane nang majelis tali nang madrasah nilai serampung belajar Quran akhir itu ganti belajar kitab ya nilai dalam kan moco Quran Rakitung setino sak lembar, long lembar, ini itu penting. Kalau pemanik, dibuatkan dengan di kanjeng Nabi, pilih. Innal baytalladhi yudra fihi l-Quran ittas sa'abi ahlih. Wa malaika wahadhradil malaika wahorajat minhusayatin. Wa inal nadi layutlah yudra fihi alquran dzukuk ahli. Ora usah kudu menungso, yo saya kan Quran. Nik Quran niku saking gegate niku lho Pak. Ora usah kok muni menungso sing dua akal. Lah uwe Kanjeng Nabi, omah wae nek jeruni nek maca Quran, iku jadi beda, Mae. Omah nek jero nek maca Quran arab nekak nekake malaikat akhirnya setan-setan ini lupakan ini omah orang orang tahu kami mau coba Qur'an yang setan setan malekatnya bergantian di sini mulai putri panjenengan panjangnya pun kata Qur'an yang di dalam kanan ini orang bapak kula ini boleh ngerti ke saya ingin mengajikan ruang tamu saya ganti pindah nang kamar saya saya pindah ini bernyata yang di Nur dikantuk cahaya berkahipun dawe dahipun Allah subhanahu Niku ku omah waising ranti angkal iso berubah berkewacang quran apa ini menungsan untuk menungsan itu diwacang-wacang ke quran mesti betul apa ini ada quran dawe pun Bunuh dan zero mineral Quran lima wa sifah wa rahmatu Allah ni kutawih aku kini cuk ke Quran sekolah ngit nangku miyo raniyo iki iso tati tombo iso tati opat sifah sifah wa rahmatu di lembuk lan iso tati roh, milo jeningan itu bergaurego kata saat ni kita semerong ono penguopatan dengan. Al-Quran Rukyak Bisa apa-apa? Ada orang lorah ke Quran Mari Ada orang lorah Diras Quran Mari Ada orang lorah nemen Ini calon beriki Ini usbong lorah nemen Biasanya diwasa ke Quran Biasanya ke Yasin Mari kok mati Mari <tuh> Kok malah mati? Mari kok mati kan? <tuh> oh mati? <tuh -tuh. Alhamdulillah mau biarkan ini sekarat <Gasih> kira-kira <Oklahoma> di masaknya, kalau lo caknya hasil, lo caknya hasil mati pulau ini bisa tahu di apa? di pak, ngerti di Pahidu di Pahidu kalau ada orang tua orang tua tua cedak nih dua orang tua lorongan sarjitong Jogja lorongan koma ini koma ini bisa urip orang mati lah. koma pirang-pirang di non, di ICU Jogja, terus tamriniku-niku uangan-igunin yang berkuloh, baca ulah ini, mendinget. Iki bapakku kuma, aku koma, si ngapi baca ke apa mas? Kuloy yo sangat ini kuloy yo wacan-wacan yo Quran, kuloh ngomong anuai, baca ke Quran, baca ke Yasir. Orang malah maten sunah, klo dina unak itu mendinget. Kueki saman banyak pengen, bapakku mati gak ya? Wajak kaya asin mati piye bapakku Aku ayo bingung pak. Ayo ya, kau uang, jaruk duo tika mau jake yasin mati nih udah geger. So uang niku Kartini uang laro nemen nih wajak terus mati. Padahal jadi uang niku nih laro nemen ki wajak niku asin. Ini kok cepet mati. Ini asin nih uang niku terus maring Uang niku terus ayem ya mungkin saking ayem terus bahas mati lah ya. ya mungkin ngono gila ya. <tuh> kok pemenang sing maca king kok muni bujuni anak-anak eh kumpul nang jejeri uang lor lagi seneng alhamdulillah kok ini sak seke umur keiki anak bujuro belum mau cokolan nang jejerku aku wis marap tak mati wae ya mau kira-kira pak kira-kira lah -kira, tadi dan itu es tuh jadi banjir Gileres kadang loro ini ku onopong sing sekarat mati angel mati ngergoti baca giro antus hilang sing nutupi akhirnya cepat mati nengge buatin kata tiyang ingkan kerja baca antus marin, iku, kan kata, kula cerita ini, atau, kula. Kula ini nanti gadah sederet Gerah nang rumah sakit. Adik guru ada yang direnovasi. Simbah gerah. Saya kritis nang rumah sakit. Wah, guru langsung mangkat. Weh, langsung seumur punang rumah sakit. nang joko. Kamar. Ketemu dokter. Dokternya ketemu guru langsung ngomong. Kita sudah angkat Wah, guru habis. Melu bingung. Wah, akhirnya tukang perempuan kamar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 cak iya sin pisang balen meneng ya sin pisang meneng balen sampai peng telur sampai peng telur rambok jejer bulan punya enggak orang mati mati ya kula ini rakwaat ngempet gujo jadi uang sini aja jejer bulan kat mau yasinan kalau ngincem mau mati aku ya mati ya orang mati mati pak wah ini uang iuang dian aku meneng wah ini kalo setok metu kalau kau guyu ke pinggir-pinggir, nih, merti orang gawang singarap arat mati baca kiasan. Tak tinggal balik akhir. Yang setirikulan itu singgerah harus baca kiasan. Orang-morang mati, malah sehat kan? Tapi aku jadi sehatnya. Kalau aku ceritanya otakku. Milowacan Quraniku es dunia isan datengi gawang aku is padang, padang, atine uang ini kuisa dibika manayapun kanyang Allah subhanahu tapi ini apa-apa yang minta atas jenengnya sumpek kalau sumpek kamu mau betul pak? kadang orang yang munik, sumpek pak? sumpek tapi kadang munik, aku yang gak tau sumpek jadi ini si ratau sumpek itu berdua wih, sumpeknya saking nemennya tidak ngerasakin gulopan jenengnya ini konek, dong dui masalah apa kadang sumpek Iki carane rampung piye copin jaringan mau merah, belum saya KPI apa? Diwacau sarai kok terus mau perubahan tambah menelis sarai, kok isi pun mau tambah menel sacus, kok terus mau bidani rongcus ron. sampai kata antara prosesan. Wow, ini kemarin mesi sekedip cumi sekedip Allah gak dipikirkan mana pulau ya, Amin Allah ma Nilo putra putri panjenengan sedaya mo hantam Quran panjenengan tiang semua kedah syukur panjenengan tiang semua kedah derong putra putri panjenengan sing wis doramuk Quran kutu teruske limo Qur'an sinawa sama tendah dalam tiang semua waket miringke isa untuk melu bergaya berwawasan al Bapak Ibu para awas jangan kau Allah melihatkan Ukiwan dengan kesempatan siang menikah kulo panjenengan sejauh dereakan peringatan isra Mikrot Nabi Aku Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kuis diperingati setiap tahun panjenengan ngerti ceritane tapi yang penting peringatan isra Mikrot menikah pilih iki dadi alasan. Nopo bulan rejep Dikudah di bulan mulia Niku mergono Israq Mi'rod Kanjeng Nabi Dipun lampahkan kalian Gusti Allah Semua Mekah Teka Masjid Langsung Mugah Teka langit Sapitu Yang gini pun Badi Nabi dau Saking Allah Subahanahu Kanjeng Nabi Di Israq Mi'rod Takkan kadus Dalam kondisi Kanjeng Nabi Semoga dari semantan Lebih susah lah Kanjeng Nabi itu susah, kira-kira sudah sepuluh tahun di Nopo, karo karobisi Allah jadi Nabi. Kanjeng Nabi itu diutus dari Nabi Yuswas kawan doso tahu. Jadi Kanjeng Nabi Asrul Melanjut kira-kira umurnya sekitar tahu. Dilampah karo karobisi Allah tekan langit sakit itu, dalam kondisi susah, dakwah ngomongi wong Arab, wong Mekah Mekkah derek Kondo melu, melu nih kursi Allah Domba Tenggung Akhirnya dilampah ke kalian terus. Ya. kau di merauh ke ketemu Kalau nabi-nabi yang mesti sedok Nangkono di merauh Suarga di Terus jadi cerita ke gempulau panjir dengan sedok Ini aku mau nonton kejadiannya seorang merauh nih kadang ngerti cerita surga Cerita neraka, cerita adat Ini aku saking ngerti nah, yang paling penting ingin menikah bila kanjeng Nabi sadaranya dipun isroh, mikroh, takkan itu kanjeng Nabi kalian bersih Allah dipun bersih hakan manahipun diresi'i ini, kalau dicontoknya, gambar ke, kanjeng Nabi ini diresi'i atini itu akan dikumbah dengan kubah-kubahnya jam-jam ini cowok jam -jam. ceritanya ini dibelak ke ini dicipu atine nih, dikumbah, terus dipasang gitu ini aku buatin, kok kanjeng Nabi, kan kan dosa ini aku mau kanjeng Nabi ini udah Nabi wis maksum orang tahu ngelakon itu dosa, orang tahu ngelakon salah salah, ini aku aja gue Allah, bersihakan mananya kanjeng Nabi ini aku nama ubat, merohakan datang pulau panjelengan gini nanjuru nih jasad awa e so Neng uang yang dua, neng uang ikun dua, neng uang ikun dua, neng uang ikun dua, neng uang uang iku lelampahan neng uang ikun uang ikun dua, neng uang ikun dua, neng uang ikun dua, neng uang ikun dua, neng uang ikun dua, neng uang ikun dua, neng ala Ati sinanjuru, manah pulo kanjeng nabi? nek oh, kanjeng nabi, biar ati ini diresi, dikumbangan ke banyu Zamzam. Ini awak dewi, awak dewi, orang koyo kanjeng nabi, kanjeng nabi, dwi banyu Zamzam, gosok, Mekah tekan ke bumi, terus salah diresi. Ia ati ini, jenengan, ke rumah sakit, jaluk, karo er, dokter, turung kumbang, ke ati ini pulo. Oh, orang mana sehat, malam, mau, jalan, ini aku mau mencari bintik gulub jadi anteng, jadi tenang, jadi padah aku akan pirit-piritan wacan-wacan istighfar Iku akeh agak mau kosol nih aku bisa luntur ke ke T.A.T. Pulau Panjang Nih ya saya awal diri aku belum cekap urip nang dunyo, ngibadah kok mau ngelakoni ini niku itu belum cekap aku lho pokoknya pos sholat lima waktu genep aku lho pokoknya pos ramadan genep ya zakat yang di duit yang kau kaji Buatnya cekap Ini ikut daerah yang cekap Kanggi, Kulau panjenengan dengan menaibadih tujuh datang ke dalam ikutan Allah Subhanahu Bila ditambahi mirip-miripan Menurut saya yang kek moco Nopo Subhanallah Moco so'awan Mirip-miripan macan-macan Ini kemungkinan saya ke kalau rekai pulau Panjenengan gak amal-amal diri tanengkang sahe, sing iso kelantari mana pulau Panjenengan palingi resik pada iso kanggo tuju dateng dari Allah Subhanahu Watah lon dikir iso datengi ati ini pada no pemalih engkang datosakan ati ini pada ati ini empok ngaos uangiku nek gelemangkat ngaji bor kok jenengan jaringan ngawas ke es tu, ini kuswe-swe ke, ku ini kewaget jatuh ilmu sing jatuh ke awak dewi ni kuat ini pakai. buat embita jenengan jaringan gada pengawasan. terus waten selapanan apa bener? waten selapanan bener? dinono bapak? ah geram tak tak kau dimiliki selapanan berton, waten, waten dinono kok kok linggah lingguk potongan atau mangkat? kurang ngerti dina jadi ini gak ada paling kurang selapan dina sepisa ngaji selapan niku penting ngaji aku lho panjang setiap selapan dina aku bisa ngelantari manah hati aku lho panjang padang, empuk akhirnya orang gampang ngelangkau ini niku. ini aku gak apa malah sih yang bisa datang resik hatinya padang kalau wawah mawaz al-Qur wajah Qur'an, piritan, ngaji, ketemukan orang sholaih-sholaih, orang sing api-api itu sudah iya wakil akan malah kalau panjir dengan Ibu Bagi Tata karena Israq Mi'rod yang penting juga akhirnya pun kan jadi Nabi di Israq Mi'rod itu pertamanya diri si Yatini akhirnya bisa nonton, ya bisa ngelakuin ini kalau panjangnya ngiling-ngiling ini soh merot itu dahwi gusy Allah lain dahwi, orang dokon ngelakoni sholat ini, ini awaduhi dasar hati ini dulu ngerti orang bakal ngelakon sholatnya kalau misalnya ini gokeh mau oh, yang ngerti sholat sedihnya penglima ini ngelakoni 5 dino pisang kok mau oh, sedihnya penglima kok 5 dino pisang ini iya kalau misalnya ini di in Indonesia itu ada aliran-aliran panjenengan bok mireng robotere wingi ana aliran saka daerah wetan. Lek ngomong wong iku salat ora sah ping 5, ping 3 wae. Salat ku ping ping 3, Pak. dhuwur, asar dadi siji, magrib nah isya dadi siji. Dadi salate sedina ping hasil kultural daerah Lampung itu ya allah menelah aliran anyar kok dia mengomong mengingatkan uang itu sholat olah sas tiro pinggir mau olah pinggir ming sepisah. Jadi sholat itu membingkoc subuh duhur asar maghrib bisa jadi si jadi setiap di Nataraweh, uang daerah Lampung. Ini allah aliran uang itu dikiki -ki. singgol, kisah opong. Lalu daerah Semarang itu sing skolor. Iku nono aliran, jadi ono aliran sholat cumek. Wong iku ono kiai, ne kape jamaai, ne arab sholat tutu unta pil cumek pitu. Masa Allah, ada dengan ngumpat pil cumek kok pitu ayo yang sarna mana. Ngoyo nanti nih, ngono nguyo nol sekmeh luwa, ono pengikut deh sing sok kidul sing kuliah-kuliah nang Yojo. malah aliran beda salat Cara itu hanya berdoa. Maka kita tidak usah perlu salat jengrat, rajibret itu cukup berdoa. jadi ngomong sholat, sing ajari dulu lho Rauh kulopan jaringan nih ngelampai sholat di nopeng lima ini kuistidawah ke kalian kusik Allah dijelas ke karyang. Nabi Muhammad SAW Kulopan jaringan iku ngelampai sholat salu kama ra'aitu wuni Kowe salat sholat kodoh nyontoh karaku Kandung Nabi takbir sahabat kodoh derek krim itu takbir akhirnya terus jajitin kan kulopan jaringan iku takbir bisa Bertakbir terus mau sholat terus hukum sujud tahiyat. Iku sedaya singajar ke langsung kanjeng Nabi Muhammad SAW. tapi gue bis dari ini gue orno gendah. Kok isi orang nengko nengko muni ora solat ganti dongo, solat setidak mungkin terlalu mungkin loru orang sing pisah. Nih jelas ora potro karena sudah diajar ke kanjeng milani isrok mi'rat kagam kulam panjang dengan sedaya hikmahipun mogo bardi isrok mi'rat kaya gini awak awadil ini ada tambah api e babakan sholatipun si ma'uninu genep, sesu kudurinu genep si ma'uninu genep, sesu kudurinu so tambah tambah gini sholat sunat, kebiyah, badiyah sholat tahajud, sholat duha wah kulam pun sedaya, perdurin pun, sunain pun sedaya nambah apa nih? nambah khusyuhi nambah agenipun pulau panjang dengan manteng dong sholat awadirin iku ngembi berkomunikasi kalau mau ngomongi pas sholat ini awadirin jadi kayak omong-omongan kalau gusti Allah jadi ini matur kalau gusti Allah langsung kalau ngomong sholat itu ku anteng. sunatin ini gelok di tempat sujudi ngendiri lu sajajah diklu ini pas ruko delok jempol e kanteng ra iku Minggu ra iku karo mangan ngendut yo kudu baleni meneh kambine suci kudu abuh niku kranten opo awak dhewe iki nek njaluk salat niku langsung komunikasi ngendikanan kalian Allah Subhanahu tapi sing kelakon awak dhewe nek salat Eling pengiran karo lalini akeh lalini ya betul tak percaya buktek yang kemudian dengan sholat buktek jajat selama sholat duhur patang rokat pirang menit biasanya limang menit makanya sujud duhur di mulai pertama sampai tahiyat eling gusya Allah pirang detik. Ya, kok pemenang kok mulai bareng ngaji ini langsung sholat wah oh, mesti pikirannya jadi aku mulai, mampir kalau kaya, tuku iki, tuku kaya aku ke tekan-tuku, nanti awal-awal baru, nanti-nanti awal-awal nanti-nanti jadi awal diriku lah kepikiran kalau pengiran ah kepikiran kalau perkologi lalu aku yang aku ini pake sakit, tambah husuk ngetikannya pun kitab wang aku bisa bisa buka manah hati ini udah dipakai ini lo isroh mi'rod pun aku peristiwa agung dan al Al-Quran mengatasi dawa akan subhanallalli ashram subhanaliku kalimat utanzi kalimat utanzi ini ku maksudnya niku adalah peristiwa yang luar biasa dan hanya Allah yang bisa disuruh kelakok ke kanjena di tekan, tekan langit sapi itu, itu ini orang-orang yang betul-betul orang-orang yang bulan orang-orang yang jadi, uang Amerika langsung buka sekam bulan buah tenan kurang, jadi kan gak bisa urangkap Ini kok orang uang ko unggah, orang langit sapi tuh, urangkap nemu ngakak. Murah angket uang singkarak pertanyaan di kukatan. Dan jomblo-jomblo di kukat kah mau? Cerita Islami, rok ini adalah cerita bohong. Niku, niku berdoak, malah ke yang orang nah jenengan kan iman dan ini ya wujh percoyok banget setiap tahun dia nak ke peringatan disana ini lah tanda nih pahit jeningan itu mengimani iman kalian apa yang akan dibudawakan Allah subhanahu wa ta'ala bila saking Allah menikah bantuan ing bulan rojat menikah monggo iki secara gampang awak awal Dewi ini memibat ini nandur menurut Tuhan ini kan Allahumma ba'alika Nabi rojaba wa syabana wa ba'alikna rahmatullah jangan dikambar kiriku pilih rojab niku kenapa bulaniku setia Allah syabanku bulanik syahri bulanikannya Ramadan itu gulanya syahrub umat kalau kata ulama dawahkan awak dewi ini ibadah api di ulan rosa kecepatan itu nandur, nandur. itu ibadahnya ulan rosa kecepatan salat, ke poso ngajah ke ngamal yang saya menggunakan ulan syakban ini mangsane dipukuh dijoguh sampai ramadhan aku ada di Ramadhan Rampung awal diri jenengnya dipanen kalau dipanen di Ramadhan itu mulai ditandur kami pulang ini jenengnya ada di jeneng kok ada di tanduran sih bodoh orang panenan pak jeneng rugi jenengnya kalau saking arah mengarahkan bulan saya ingin mengarahkan pulang kita kita akan saksai-saksai ini pun kagum kulo panjenengan studio nambah ngamal-ngamal sing api nambah iritan-iritan sing studio waketnya nyaketaken kulo panjenengan studio dateng Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak Ibu kororawo studio yang kang langsa kaula muliakan Jadi ini goyangnya tentu terus rawatan Pak tenang lawan Ini goyangnya tentu terus ini rapat kali Jadi gak wise kaya kayak ini hidayahnya mentek, orang-orang yang lesat, lesat, jadi kita mau oh, yuk anteng, nah begitu orang wah jadi mungkin dicepom ini, orang-orang yang menyatakan rampong jangan cekel hidayahmu tek, buru gitu. <tuh> <tuh> rampong <lah. tuh> Bapak Ibu para orang yang Engkau telah mulia akad, boleh berkata dalam masuk seketimbang. Milok pulau Panjer sedaya Anggenipun badhe nandur nang wulan cecep ngantos sak mangke kita sedaya mugi wulan Ramadan. Ber Ramadan awake dhewe nekani bodoh, ibadah mungkung wong iso rampung ibadah Ramadan genep ingkang menika waked. Mangihaken Baitul it, Fitri hari Raya enggal. Menika datese pun bukti nile kula panjenengan sedaya wonten ing wulan-wulan Mulai recep sakban Ramadhan kesayangan-kesayangan yang digemari badi di kalian Allah Subhanahu. <tuh> Sami kalian bulan-bulan mulia yang lindung bulan mulia mergono -me mulia mergono haji wulan mulia mergono idul adha muharram ruwah jadi bulan baru yang bergam mendengar ingin bulan no po e, muharram Yaumul mau tangga sepuluh bulanmu jadi bulan ini kemudian mulio ini kemisiano ke alasan ini no kok mulio no kok kok dulu hijah dulu kota ini kemulio bergotiang katang ibadah haji Wong ibadah haji ini pun nggih, wong seng itu hidayah, wong jan janggal Gusti Allah dibuka aku. Mulung wong dong mangkat kaji, gele mangkat kaji ini hujan. Ini orang pilihannya Gusti Allah buat ini itu, mulung langsung ngomong haji panggilan. Ini gue leres. Saat ini gue mau ngarep mangkat kaji, Pak daftar saya ini memangkat telung pulung lima tahun, lupa tanggulung tahun saya harap teko lewat. Saat ini ke. Nah, ini daftar ya, Omku. Iya, saya ketahui Nah, coro jenengan yang kan, jenani dia ciri bukti kepingin ini nomor pak? Daftar, dua, ya bukti ciri ini daftar alhamdulillah. Cikruh daftar, cikruh daftar, ya, nafu, orang itu sasis 10 heboh, orang puluh Nih, nih, nih, nih, mangkai panjeniati bener. Eh, duh, monet dijaga ikan, pensiun loh. Sengar genepi, sengar kekaji. Ini memang kisah kek awal. Subhanallah, pantas cinta moten itu, Pak. Ono pembulung sampah kaji, tukang gotiran bubur kaji, ono ini Allah tunggu jadi, kok eh, bandara senganya ribu empat terus bercerita ini, ada yang orang dua apa-apa pak? oh my god setiap di nomong ke sapi ini tangganya ngerumat sapi ini tangganya ada lemah silih, nang tengah-tengah sawah ini ada yang niat, nih lemah pusing sitik kayak ada yang belum nuku, tak ada daftar kaji insyaallah cukup orang-orang yang belum nuku pak setiap waktu ini orang-orang yang belum nuku ini lakuk dilalah dungunnya dijabai karo busnya Allah lemah sili dan nah tengah-tengah sawah sing lainnya di lempong itu pun tinggi kok dituku bandara ini dan pas gawe di dunia itu sawah ngarep-ngarep duit sekat juta akhirnya uang niku untuk limang miliar ini, ini orang kerasannya pengirannya orang, -orang cerita kaya cerai uangnya langsung bingung malah ada daftar kajuku itu akeh dengar kulang gak wanton uang kepikiran kaciu orang dua lemah orang dua sawah kepiye cara ngaku kita pingin kaciu jadilah kesanet pengira sing mau neng konon niku buatan nono sing ngirek enggak kok pingin gitu keluarga ini tol niku ngarapin rumah niku ke, ke kekelong, kelong kelong rong meter sakmu dahwan nih makat kaciu bang niku kesanet gusial milok yang tidak akan ibadah haji panci yang memenuhi panggilan ibu Gusti Allah, kalau panjang itu butuh niat, butuh kepinginan duit duit yang nabung, daftar, orang butuh turun cukup kendaftar yang nabung, karena ini kita mengharap Arab mudah yang muda mau kajin butuh sakit juta, butuh tidak juta, pon jangan lama pikir atau firang firang juta, pokoknya ini keperangan kesakitan masih nangka. Seng mengkowes daftar ke orang yang samangkat terasa ciri ati, jadi, daftar urung sampai mangkat malah mati, kadang loh betul, khawatir, malah ini dari pada daftar dengan kowes ranya tidak tahun tak gak itu mobil bayar, coba, banyak jadi harus mampu daftar daftar, mama nih ke orangnya tidak terlalu tahun ini urusan ini si Allah urusan aku, tak ceritanya ada dia rencang kuliah itu ingin di Mekah kerja itu pas kerja niku ketemu karo wong jenis Pak Soleh Wong Wates kalau mau ngetar Pak Soleh, tak waf kalau Pak Soleh, duku bakso kalau mau Pak Soleh, nah kalau mau ngetar ke jenis Pak Soleh itu kalau mau ngetar ke jenis duit karena Pak Soleh jenis rokok bareng terus jomongi, ini awal mati aku nang Indonesia sudah mulai bergerja dolan di rumahku kalau aku keluar ini wangsyul kita mau gelang, balik dolan nang wates itu gue Pak Soleh itu ternyata nopo pun mati limang tahun kepungkur. pokok Pak Solen bu Juni nangis, anaknya KB nangis, kok dia mau cerita baru ketemu pak soleh ngkei tulisan hujurnya ya itu tulisannya bapak Liniku, Niko padahal mati lah terus cerita-cerita-cerita ternyata kok no, pak soleh ini kita udah daftar kajirun sampai mangkat sih tuh kajirnya kayak kakadu si Allah ketemu kakak pula nih jadi mantap sama jadi dengar nih kakak pula ya duduk-dukkan baru wah berarti sih kakak teman itu badan manusia nih mas, langkat pula terus kakak pula sinta lo jawabnya entek, malaikat ini ngomongnya oh, mati kok, ya. malaikat kumatannya lu kan saya protes ah malaikat ini kok rokoan ah malaikat ini kok kok segerokokan ah itu takut nanti kok aneh soalnya deh, ini kukar pasuk lagi nengkau lagi ya rokoan terus nih ah, kok malaikat kok rokoan itu malaikat sing rokoan langsung deh, ini saking Mantap, kek jadi suara Allah cerita deh, usia Allah dengue sawat deh pokoknya ikhlasin lah, ita Allah mantap, Allah sengatok, bon, no pokoknya mau, pokoknya jadi yang seng mantap, jehistan sah kare jehiun bon, jelakon, duit-duit daftar daftar masa masuk mati, kurang mati, wong- wong mati, on duitnya bakal dibalik balai kekok, genggong dek, kaji daftar mati, duitnya balik ke kebeana, nih wacok wacok aku kuat dari kaji, ini gandeng antian itu woy tak gitu sawah woy, ini ku sawah ini ku buat nge -nge -nge. nah, nilai yang kakak disemakatan menikamu monggo ati pun agami, kita cepat sarang-sara ingetan ini sedoyokangi kesainan kulopan jenis sedoyok wantening alam dunia, dunia alam akhirat amin allahumah bapak ibu para rawa sedangkan kaulah mulia agar menikamu Paket Dalam Atur yang paling penting pada market market kata Ini ini inti pakai dalam kerek terus ki Moga saran-saran kita dengan di Indonesia Perhatian terus di luar al fatihah lebih iya kenal kena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 ومجرنا وعولادنا وظلامجنا ومجردنا من حضروا في هذا المجلس من أهلنا من نبيه وعنه حير ولا مجرنا وإياه من أهل الشر والغير ربنا حبرنا من أزواجنا ودلياتنا كل قائمة أرضنا من ربنا الدنيا حسنا Allahumma jelilah di warahmatullahi wabarakatuh.